Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta Bersikum wa nafsi bi taqwallah wa du'atihi la zaqantum tuqrihun wa rasulullah sallallahu alaihi Inna Allah Taala, Qad Haram Ala Nabi Man Tala La Ilaha Illallah Yang Bagi Bihah Wajah Allah. Hadirin masalah Muslimin, Rahmatullah, Bajj syukur Hadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan Jumat ini kita bisa berada berjamaah untuk melaksanakan kewajiban. Dan ini adalah sebuah kesyukuran di mana kita masih diberikan umur Kemudian diberikan kesehatan jasmaniah dan rohania kita Sambil mendoakan saudara-saudara kita yang masih sakit atau yang masih berhalangan dengan kesibukan-kesibukannya Dan juga tidak ada salahnya kita doakan saudara-saudara kita yang masih berperang Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghentikannya. Amin ya robbal alamin. Hadirin masal muslimin rahimakumullah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallam bersabda, Inna ta Allah Taala kudharman naf. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan neraka. Dimasuki oleh orang-orang, ala nar man kolala ilaha ilallah, diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasuki oleh orang yang mengucapkan "la ilaha ilallah". Namun, ada rumusnya di situ disebutkan yang bagi biha Wajhallah yaitu: dengan kalimat la ilaha ilallahnya itu, dia mengharap ridho Allah subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita kembali kepada sebuah kalimat bahagia yang di awal tadi sebutkan, senantiasa khutib selalu bermohon kepada Allah, la itu adalah. Kalimat permohonan agar khutib khususnya dan juga para jamaah ada di dalam kebahagiaan. Kalau kita kembalikan pada kalimat bahagia itu sendiri, maka Alquran Al-Karim memberi satu algoritma, rumusan khusus apa itu dari Alkitab La roibati diawali dengan la roibati tidak ada keraguan dulu dengan al-qur'anul Al karena nanti ya, di situlah yang adanya adanya petunjuk untuk bagi la roibati huda lil ada petunjuk bagi orang yang takwa siapa orang yang takwa itu pertama alladziina yu'minuuna bil hadirin mazal muslimin rahimakumullah Bulan Ramadan yang lalu kita diuji dengan saul. Ini adalah ujian iman apa tidak kepada yang gaib. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ucapan la ilaha kita itu tadi dengan harapan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Idul Adha atau kurban. Apa sebenarnya yang dicari Dari semuanya ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan hambanya bahagia Bukan apa-apa Agar bahagia, agar senang Rumusnya orang bahagia adalah Satu dapat melaksanakan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Kita ingat ya Kalau ada orang yang ditanya cita-cita apa cita-cita ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pilot... ...kemudian ada yang menjadi apa saja profesi... ...yang sebut saja termasuk ingin menjadi presiden dan sebagainya. Namun orang lupa bercita-cita untuk bahagia. Dan bahagia itu rumusnya adalah... ...orang yang mampu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah tercapai cita-cita jadi pilot... Banyak pilot yang tidak bahagia tercapai menjadi presiden banyak juga pak yang menjadi presiden tidak bahagia inilah sebetulnya yang Al Qur'an tunjukkan dari Alkitab laroy bafi hudal lil mutakin aladin ayumiun nabiul qaim. Nah dengan iman kepada gaib ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan perintahnya waktu Ramadan Sekarang kita mampukah untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu taala untuk berkurban? Kenapa? Karena berbahagialah Orang yang mampu mengrealisasikan La ilaha ilallahnya itu Yang biagi wajah Allah Untuk orang-orang tersebut sebetulnya Raka itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha Kemudian diaplikasikan di dalam kehidupannya Kenapa? Karena yang bagi biha Dengan la ilaha itu dia memohon ridha Allah Puasanya dilaksanakan, sholat berjamahnya dilaksanakan Makanya tidak ada wajah tidak bahagia Tidak ada wajah benci kepada yang lain dan sebagainya Kepada non musim, tidak di dalam muslim itu sudah menjadi teladan yaitu Nabi Muhammad SAW. Punya musuhkah Nabi Muhammad? Tidak. Yang musuhnya banyak. Tapi Rasulullah SAW senantiasa menganggap semua manusia itu adalah punya peluang untuk beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Demikianlah yang harus diteladan oleh kita. Adilin masalah muslimin. Kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. kenapa karena itulah aplikasi pada daripada kalimat la ilaha illallah yang bagi biha Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah itu kita akan teruskan dengan memohon keriduan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah seperti itu karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala memasuki neraka. Hadirin muslimin rahimakumullah. Mungkin kita sama-sama saling mendoakan, saling mendukung apa yang dilakukan Ketika itu adalah visinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan orang-orang yang berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Panitianya, semuanya, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Idul Adha ini, kita doakan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. wa minal فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا Allahumma salli ala Muhammad wala'ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wala'ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wala'ali Muhammad Kama barok ta'ala Ibrahim wala'ali Ibrahim Bil'alamina inna kahamidu majid Allahumma kbirlana wali walidina warhamuma Kama robayana si juara amin ya robbal alamin Allahumma lil mu'minina wal-mu'mina Wal-muslimina wal-muslima Al-ahya'i minhum wal-amwa Allahumma innas'alukal ridwa wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ila haqqin haqqan wal jannati ba'a ah, warinal batilan batil wal jahanam ba'a. Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fitnatan hasanah bafil akhirati hasan tawqina 'adzaban nar. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala mursalin alamin. Al ya Allah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa kurba wa ita'i al wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadkurullaha al-'azima yadkurkum wan huwa yastajib lakum wa ya la al wa wa akbar akimi as Всё, меня добра, макбуза, столовый